Assalamualaikum teman-teman Ini Lala dan ini Bubu Yuk belajar bareng kami Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya Dadah Assalamualaikum Assalamualaikum teman Lala dan Bubu bakal temenin kamu di bulan puasa Ramadan tahun ini loh Kami bakal tayang perdana di 1 Ramadan 1443 Hijriah Jangan lupa ya Dadah Assalamualaikum